three two okay. one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 Kendaraan peluncuran elektron Rocket Lab meluncurkan misi Stronger Together dari Launch Complex 2 di Mid-Atlantic Regional Spaceport, Virginia Space di dalam fasilitas penerbangan penerbangan Walops pada 16 Maret 2023. Misi tersebut merupakan peluncuran Electron ke-34 Rocket Lab secara keseluruhan dan peluncuran kedua dari Virginia, Amerika Serikat. Together adalah peluncuran khusus untuk kapela space untuk membawa dua satelit ke orbit bumi L.E.O. melingkar 600 km dengan kemiringan 44 derajat. Misi tersebut akan menggunakan dua satelit radar apatur sentetik berat 112 kg untuk bergabung dengan armada delapan satelit kapela yang ada. Peluncuran ini akan menandai peluncuran terakhir satelit, Whitney generasi kedua kapela space dengan kapela 9 dan kapela 10 Satelit kapela space adalah satelit pengamatan bumi berbuka laras sintetik yang memanfaatkan radar dan pantulannya dari permukaan bumi untuk memetakan permukaan bumi Menggunakan radar memiliki keunggulan tertentu dibandingkan menggunakan metode basis optik Radar bergantung pada frekuensi yang digunakan dapat mengamati permukaan melalui awan, kabut dan penghalang lain yang dihadapi oleh sistem berbasis optik. Radar abator sintetis juga dapat mencapai resolusi spesial yang lebih baik dibandingkan dengan optik berukuran serupa dengan 0,5 meter per pixel pada satelit generasi kedua kapila Space.